Ayo Oke okay guys ini Sekarang lagi proses Aha, Serut Serut Bekas-bekasnya Akhirnya saya Rata Gunakan pipa strobo Oke okay. 16 Inilah, guys, kalau mau merakit senapan sendiri jadi butuh perjuangan, karena kalau mau beli juga harganya malah mahal. Kalau takut kemahalan, jadinya gini. ini guys ini yang kelanjutan kemarin nah ini guys ini sudah patrian ini kita tinggal bikin apa? glacier belakang sama apa minda ini apa rumah trigger atau picu kita pindah sedikit lah apa geser sedikit ke depan supaya tidak terlalu mepet di belakang Oke, okay guys, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.